Recording in progress Halo semuanya uh, Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sejahtera. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bunia. Ya selamat pagi Halo. juga semuanya uh, Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, ya semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, okay, eh, karena kita sudah masuk di sesi ketujuh, ya, di mana di sesi keenam sebelumnya itu kita tidak diwajibkan untuk vikon jadi tidak ada vikon Memang di sesi keenam, nah di sesi ketujuh ini eh, adalah sesi sebelum UTS. Jadi, eh, karena materinya juga materi yang sangat... Eh, apa ya teorikal di sesi 67 tujuh itu lebih baik kita langsung saja ke pembahasan UTS-nya. Karena sebenarnya RPL itu lebih bagusnya learning by doing-nya. Oke, kita langsung ke pembahasan eh, soal RPL-nya. Jadi mungkin di hari tanggal 17 itu hari Rabu ya. Di hari Rabu rekan-rekan nantinya baru akan melihat tugasnya, tapi di sesi ini saya akan menjelaskan juga sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngerjain duluan, silahkan karena waktunya sangat singkat ya, belum lagi dengan mata kuliah-mata kuliah lainnya. Jadi di sini berdasarkan kelompok yang sudah di-share ya, yang dulu sudah dibagikan yang telah dilakukan oleh perwakilan kelasnya tentunya sudah tahu ya kelompok-kelompoknya atau ada yang belum tahu kelompoknya eh uh, ya Selamat pagi Bu. ya selamat pagi ya. Pak sebelumnya saya Ano Bu mumpung masih lebaran hmm. Ibu saya mengucapkan ya. Idul Fitri bu ya, uh, mohon maaf lahir dan batin ya Pak ya ini, Bu, saya mau bertanya untuk hmm? kelas 602 ini, Bu. Kan kelas 602 hmm. kan uh, ada berapa ya? Terakhir itu 9 orang, saya tahu itu, Bu. Uh, iya. itu apakah jadi satu kelompok langsung ya, Bu? ya? Oke, okay. khusus DSI 602 ini jadi satu kelompok saja. Itu sudah cukup. Baik, Ibu. Terima kasih, Oke, okay, Pak Haryo. Okay. Yang lain gimana? Sudah tahu kelompoknya? Atau ada yang mau menyampaikan sesuatu tentang kelompoknya mau pindah atau apa? Karena ini akan sampai UAS. Jadi silakan kalau mau menyampaikan sesuatu sekarang silakan. Atau mau sendiri silakan. Kalau tiba-tiba ada yang mau sendiri silakan. Oke, jadi yang akan dibuat di UTS-nya di sini kita sudah mulai eh, kerja kelompok ya atau kerja secara tim. Di mana di ujian tengah semester nanti, rekan-rekan akan diarahkan untuk membuat proposal ergas perangkat lunak, ya. ya. Nah, di situ, melingkupi barang melingkupi yang nanti ada di tugas 2. Selanjutnya akan bertahap tahapan-tahapan RPL-nya. Di sini baru dalam tahap pendahuluan, yaitu melingkupi latar belakang, permasalahan dan tujuannya. Kemudian, metode pengembangannya seperti tugas satunya, ya. Silahkan dipilih metode pengembangan yang sesuai dengan latar belakang yang sudah dipilih. Kemudian, estimasi waktunya nanti untuk estimasi waktunya, silahkan menggunakan gancar. Nah, gampar, Chart sekarang sudah gampang, ya, karena sudah ada eh, formatnya, ya. Banyak di Google formatnya, jadi rekan-rekan tinggal menam, memasukkan ininya format exon-nya tinggal memasukkan hari-harinya, rentang waktunya berapa, nah otomatis ada di sana. Makanya saya tidak terlalu menjelaskan gancar karena sekarang formatnya sudah ada. Bagaimana? Ada yang mau ditanggapi? Izin, Bu. Silahkan, Pak Jeremy. Ini berarti mm -hmm. udah mulai udah mulai berkelompok ya, Bu ya? ya Untuk esnya ini. Iya benar. Oke. Okay. Nah, itu jadi aja sebentar, ya benar. Jadi baiknya mulai sekarang ya karena semester semester bukan semester ya. Pekan depan itu udah mulai banyak. Jadi saya berikan kesempatan untuk rekan-rekan berembuk dengan kelompoknya tentang mau mengangkat apa, kemudian metode, metodenya apa dan estimasinya, perancangan estimasinya seperti apa ataupun mau pembagian tugas, silahkan. Mumpung saya masih ada di sini, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Jelas ya? Oh, ini ada di chat. Bu, untuk kelompoknya yang sudah ditentukan, iya, yang sudah ditentukan di awal dulu masih ada ya di kerap masuk di kerap pahan masuk di kerap ya jauh awal kayaknya sudah ada ya ini kok tidak ada nama pak hans ya di sini <laughs> nama namanya Han Rohana, Bu. Astagfirullah. <laughs> Saya kira itu nama orang berbeda. Atau memang berbeda tuh? Atau? atau gimana? Oh, oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ternyata warnanya sama. Pahan kelompoknya Kelompok satu, hm, kelompok tiga, terlahir berbeda, ya Pak Joko. Oke, oke, oke. Nanti bareng Pak Jeremi, Pak Han, ya yang lain di sini yang uh, tetap kerja kelompok, ya tetap kerja sama, ya. Jangan lupakan teman-temannya. Karena ini sampai uas. Dan kalau mau dipikirkan perancangannya, idenya, silakan pikirkan baik-baik. Jangan sampai nanti di tengah-tengah berubah. Ingat, yang mau juga model prototyping boleh ya. Kalau mau modelnya prototyping silakan, nggak apa, -apa. Oke, okay. clear? <laughs> Oke. Okay. Bagaimana? Halo, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Ini siapa Bu, maaf ya Yang ngomong ah. saya nggak lihat Hans, Bu Iya, silahkan Bu, hmm. ini takutnya ketumpuk ya di chat uh, Saya uh, mau ya. nanya untuk Prototype itu Maksudnya kita buat prototype Tanpa hmm. makalah nggak? Kan kalau saya lihat poin satu itu Kayaknya hmm. kita buat semacam proposal atau makalah gitu kan? ya tetap Tetap pak Hans. Tetap buat ya? Iya, tetap buat Cuman kalau misalnya kita buat kita tambahkan prototipe, berarti hmm. uh, istilahnya kita dapat award nilai tambah gitu Iya, <laughs> Oh oke, okay. tapi nggak usah dulu. Nanti aja, kalau memang rencananya prototype, nanti sampaikan di ini penelitian di proposalnya bahwa sampai nanti sampai prototype. boleh juga sampai mockup saja, tapi ada metode pengembangan. Oh oke, okay, Bu. Yep. Kem okay, masih ada, datang bertanya memang karena di pekan depan ya dosen mengerjakan yang lain tidak ada pikul. Dari saya itu aja sih bu. Oh ya, oke. Okay. Terima kasih. Kalau begitu ya kalau gitu saya beri kesempatan untuk berembus dengan teman-temannya ya. Eh uh, ini kayaknya kalau saya mau buat room kayaknya sedikit juga yang ini kan ada teman-temannya yang tidak hadir, begitu saya akhiri saja silakan buat fasilitas lain untuk kalau begitu sekian pertemuan kita di sesi ke -7. selamat mengerjakan ujian tengah semesternya mohon maaf kalau ada salah penyampaian terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam kalau ada Terima pertanyaan kasih, silakan bu. ya. Mm Heeh, -hmm. ya, apa-apa. Kalau pertanyaannya lewat chat uh, enggak apa-apa. Ya, bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.